Halo, good morning. Selamat pagi Sobat Roma 21. Jumpa lagi kita bersama Broody. Kita sekarang mau jalan-jalan nih, ke lihat satu properti di daerah Simatupang, Jakarta Selatan. Residensial yang masih baru, e, sangat keren. Lokasi selangkah ke MRT Lebak Bulus maupun MRT Fatmawati, dan sekitarnya ada CBD ya. Dan unitnya akan keren banget ikutin terus review kita residensia di Jakarta Selatan salam properti Baju juga ya? Ya. ya, mau bikin konten nih. Ya. ada yang ya. dateng nggak hari ini? tadi ada bu ini udah di atas sama orang rumah dia satu dia dulu satu orang sih pak. oh bu ini? iya. sama siapa dia? sama cowok satu orang saya kita tahu namanya. oh. iya ya makasih ya. iya. Sobat rumah 21, saya sekarang sudah ada di Arumaya Residen. Tahu nggak, ini di mana nih? Ini di lantai 25, Infinity Sky Pool, e, terbesar, dan hanya ada satu-satunya di Jakarta Selatan. Keren banget tuh, kita wow. bisa lihat tuh. Nah, di sini kita bisa juga lihat e, pemandangan, itu ada Hotel Maycur, ada Point Square, Nah ini jalan Simatupang ya, jadi kalau kita lihat di situ sebenarnya e, sangat dekat sekali dengan MRT Lebak Bulus, dan nanti di sekitar CBD sini akan ada shuttle service dari kawasan Simatupang ke e, MRT Lebak Bulus. Nah, kita coba eksplor ada apa aja di lantai 25 ini, nah, kita ikutin jalan-jalan kita. Nah di sini ada ruang untuk private ya kalau kita mau bikin acara-acara itu bisa ada di ruangan sini. Saat ini ruangan ini untuk untuk teman-teman uh, customer yang mau membeli properti di Arumaya nanti bisa kita terima di uh, private room. Guys coba lihat sobat rumah 21, satu kolam renangnya keren banget. nah ini kita lihat coba kita lihat pemandangan di sebelah kiri ya ini kita bisa lihat e, kawasan Cinere, Bogor dan di pagi hari akan kelihatan Gunung Salak kalau siang nggak kelihatan karena polusi ya nah coba kita lihat sebelah sini ini kita lihat e, SQ Resident e, ini apartemen dan office ya ada dom namanya ada City Bank punya kantor pusat di situ itu uh, rumah sakit mayapada uh, rumah sakit terbesar di Jakarta Selatan dan indah sekali ini adalah fasilitas umum yang nanti bisa dinikmati oleh penghuni Aromaya Residen uh, nanti Sobat Roma 21 akan saya ajak juga uh, pengembangan dari unit ini ada namanya Garden Villa. Akan lebih keren, nanti kita akan ajak Sobat Roma 21 untuk melihat unit Garden Villa ini lebih keren lagi. Nah, ini Sobat Roma 21 akan kita ajak, juga lihat ada fitnessnya nih. Ayo kita masuk ke ruang fitness. Nah, ini ruang fitnessnya Sobat Roma 21. nya sudah lengkap bisa dipakai dan ini peralatan fitness ini adalah bukan kaleng-kaleng life fitness ini adalah peralatan yang premiumnya untuk fitness center nah, sobat rumah 21 bisa lihat keren habis jadi kalau habis renang ya bisa fitness dan bisa ke masuk ruang sauna ya jadi di situ itu dibuat, dibuat ruang sauna yang masih Uh, belum selesai, ikutin terus Sobat Rumah 21 review kita properti-properti keren di selatan Jakarta, salam properti 21 kita lihat dari sisi lain nih infinity sky pool Residen yang sangat dahsyat dan luar biasa. Percaya nggak ini ada di lantai 25, lantai tertinggi ya. Nah, sobat bisa lihat tuh kolam renangnya keren abis eh, Sambil berenang sobat Rumah 21 bisa lihat pemandangan Kota Jakarta. Tuh dahsyat sekali. Eh, itu seluruh paran kota Jakarta bisa kita lihat uh, sambil berenang cari apartemen Roma 21 salam properti Saya berada Anda di unit Garden Villa Residen unitnya keren habis uh, Lore apartemen ya kita lihat unitnya ini hanya empat lantai jumlahnya hanya 59 unit limited sekali dan ini lokasinya keren abis di daerah Simatupang. Saya pengen kasih tahu itu di bawah itu ada tujuh unit di ground floor, persis bisa diakses dari taman ini. Property. Unit ini hanya tujuh unit, ada 3-bedroom, ada 2-bedroom, ada one bedroom Untuk properti di lokasi yang premium Simatupang, uh, Lores apartemen apartment, dan di ground floor-nya itu bisa diakses langsung dari tamannya layaknya landed house atau rumah. Di situ juga ada taman yang seolah-olah milik daripada penghuni. Luar biasa, untuk info lebih detail dan lebih lanjut, bisa hubungin agent-agent yang berpartner dengan Arumaya Residen. Tetap semangat, salam properti! Saya mau tunjukin tamannya Garden Villa Residen. Garden Villa Residen itu adalah lores, empat lantai, kayak apartemen, tapi di ground floor-nya itu seperti rumah. Tadi kita dari sana, ini kan jalur dari lobby menuju ke unit. Ini adalah ada garden -nya. Nah, kalau kita lihat, nanti uh, unitnya masuk di sini. Nah, ini Uh, privacy betul, jadi ini ada taman, yang taman ini bisa juga di, di maintain oleh pemiliknya nanti. Aku mau liatin unit garden villa Residen yang lokasinya persis di depan gardennya dari Arumaya Residen. Unitnya keren, bisa diakses langsung layaknya rumah tinggal ataupun landed house. Ini kita lihat tamannya, taman ini persis di depan pintu daripada unit yang tiga bedroom. Unitnya keren, luar biasa, dan akan ada banyak kejutan karena ini satu-satunya unit yang belum pernah saya lihat dan ada di Jakarta Selatan. Luar biasa, coba kita lihat, yuk. Sobat Roma 21, ini ada di living roomnya Garden Villa Residen. Wah keren habis nih, uh, ceiling-nya nggak, kita lihat ceiling luar biasa, 4 meter lebih ya. Uh, jadi ini sangat keren sekali. villa yang sangat limited ini hanya 59 unit 7 unit diantaranya ada di ground floor dan kalau bisa dapatkan unit yang ground floor 7 unit ini eh, suasananya di depan taman bisa diakses langsung layaknya rumah tinggal atau landed house. Dapatkan promo khusus September ini diskon 3%, bisa KPA dengan DP 0% atau bisa bayar secara tahap sampai 60 kali. Luar biasa. Info lebih lanjut hubungi kami Roma 21 di bawah ini. Salam properti.